Oh, memang di sini. Oh, iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat hunting hari ini saya coba hunting lagi ya saya coba hunting di seputaran kebun eh, target saya ruak-ruak dengan burung sintar ya hari ini mudah-mudahan bisa poin dan <tuh> berhasil ya Oke sobat kita langsung aja ya. kita langsung aja berhubung waktu udah sore jadi kita gak usah berlama-lama Oke terima kasih banyak yang sudah singgah di channel saya yang sudah like comment share dan subscribe terima kasih banyak salam sukses selalu buat kalian semua Oke, okay, let's go Kita hunting Pertama guys Oke mantap Ada target burung cintar guys Namun terlalang rumput Ada kepalanya sana Headshot. ya oke. Okay. Hai, Alhamdulillah, poin Poin kedua Tadi tidak terlalu kelihatan hai, terlalu hai, guys ah, Alhamdulillah Yes. Oke sobat kita coba Checkpoint ya Tadi target yang saya subi Di sekitaran sana Coba kita checkpoint dulu Tadi ada ruak-ruak satu Sama Burung zintar satu Saya hunting di seputaran kebun ini guys, Di seputaran kebun timun Nah ini kebun timunnya warga saya coba tes-tes nyanggung, Alhamdulillah ada target yang mendekat tadi saya sud dari daerah sana, ya sekitar kurang lebih 30 meter lah jarak dekat Alhamdulillah ini poin yang pertama tadi kuak-kuak babon guys, besar banget Jadi ini target yang kedua burung sintar, headshot ya Alhamdulillah, cuma tadi tidak terlalu kentara karena posisinya terhalang rumput. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya coba ke arah-arah sana siapa tahu ada target-target berikutnya karena di sini sudah enggak mungkin lagi. Oke guys, saksikan terus ya kelanjutannya. Oh. Ada target, guys. burung Posisi ya yeah. ntar kelihatan kepalanya sana guys nah, itu dia oke okay. langsung tidur kayaknya guys langsung kelopok-kelopok oke okay. yes poin ketiga guys Alhamdulillah Oke, sobat, saatnya kita cek poin ya. Cek poin tadi yang kita srut di sekitaran situ. Kita srut burung Sintar tadi di sini. Oke. Alhamdulillah. Poin, guys. Alhamdulillah, satu poin lagi. Ini poin ketiga untuk hari ini. Saya sudah berpindah tempat, guys. Tadi tempat pertama dapat dua poin, dan ini tempat di sebelahnya dapat satu poin. Alhamdulillah, saya nyanggung dari sini tadi. Sudah di sini. Oke, sobat hunting saya rasa video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya bagian sudah sore juga jadi nanti hari-hari berikutnya lain kali baru kita lanjut lagi Oke untuk hari ini Alhamdulillah sobat dapat tiga poin satu ruak-ruak dan satu burung sintar Oke terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini semoga kalian sukses selalu sehat selalu dan terima kasih banyak juga yang sudah subscribe like share, uh, comment terima kasih banyak ya sobat Semoga semua itu bisa menjadi amal baik juga bagi teman-teman semua, bagi sahabat semua. Oke, saksikan video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan bisa menghibur ya sobat ya. Oke, mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya karena saya manusia biasa. Tetap support. Oke, terima kasih banyak. Salam Satu Laras. Assalamualaikum.